Assalamualaikum, selamat datang di channel DHCC kali ini aku mau bikin kentaki tahu ini benar-benar crispy dan keriting banget kriuk-kriuk banget, ini enak banget dan ini cocok banget untuk ide usaha dan juga bisa untuk cemilan kita sehari-hari nah seperti ini, kalau kalian yang pengen tahu caranya langsung aja tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip dan tonton terus video ini sampai habis ya lalu ini aku mau siapin dulu bahannya, untuk bahannya aku siapin dulu tahu putih ini untuk tahunya ini aku simpan dulu di kulkas supaya hasilnya kokoh seperti ini untuk menyimpannya di kulkas ini paling gak semalaman nah ini aku iris-iris dulu agar hasilnya besar-besar dan bagus seperti ini aku irisnya juga agak besaran ya seperti ini nah jadi kalau ngiris tuh sebaiknya pakai telenan aja, jangan meniru aku seperti ini. Ini agak berbahaya, tapi aku ini lagi cepet-cepet biar gak kelamaan langsung aku iris seperti ini. Nah, aku jadiin dadu seperti ini ya, tahunya iris-iris semuanya sampai habis. Nah ini satunya juga aku iris-iris Aku ngirisnya aku belah jadi dua dulu Seperti ini Dan aku iris menjadi empat seperti ini ya Ini selesai aku iris Aku mau marinasi dulu tahunya Untuk bumbu marinasinya Aku cuma kasih garam Dan juga aku kasih kaldu bubuk Serta aku tambahin air Nah ini untuk airnya Secukupnya aja Tapi kalau kalian pengen dikasih bawang itu pasti rasanya lebih enak juga gak apa-apa, ini aku aduk-aduk supaya garamnya itu tercampur rata sama tahunya nah ini aku siapin wadahnya dulu untuk tepungnya aku pakai tepung terigu, dan untuk tepung terigunya ini aku pakai yang protein tinggi, biasanya aku tuh pakainya tepung terigu yang mereknya cakra kembar nah ini aku belinya yang refill aja nah ini langsung aja aku tambahin kaldu bubuk untuk kaldu bubuknya aku pakai Royco 2 saset seperti ini kalau menurut aku ini rasanya udah pas gurihnya Nah kalau kalian pengen lebih asin bisa ditambahkan garam sekitar setengah sendok teh aja Nah, ini aku aduk-aduk. Ini aku enggak nambahin garam ya karena aku enggak terlalu suka asin. Nah, ini aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu aku siapin dulu minyaknya. Ini minyaknya aku panasin. Untuk min untuk panasin minyaknya tuh pakai api kecil aja biar nanti kalau panasnya itu benar-benar merata. Kalau dibikin untuk menggoreng itu langsung enggak langsung gosong. Jadi bagus nanti hasilnya Nah ini aku siapin dulu tahu dan juga aku siapin air untuk merendamnya jadi kalau bikin Kentucky tahu seperti ini aku aku nanti bakalan merendam tahunya tuh sebanyak dua kali dan untuk penempukannya sebanyak tiga kali nah ini aku ambil dulu setelah aku marinasi aku ambil dan langsung aku masukin ke dalam tepungnya seperti ini ya setelah aku tepungin seperti ini, ini aku rendam dulu di air biasa. Jadi itu air untuk merendamnya itu aku pakai air biasa ya. Itu bisa pakai air mentah dan juga bisa pakai air mineral. Jadi aku enggak pakai air es. Jadi aku ini masukin semuanya, tahu yang udah aku tepungin ke dalam air yang untuk merendam seperti ini ya. Jadi ini aku kasih saringan seperti ini biar nanti gampang ngambilnya. Nah, setelah masuk semuanya, ini sudah aku angkat dan udah aku masukin ke dalam tepung lagi. Jadi, ini penepungan yang kedua. Nah, setelah penepungan yang kedua ini, aku rendam lagi seperti ini, dan ini per perendaman yang kedua juga ya, seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Nah, kalau sudah semuanya masuk ke dalam perendaman yang kedua ini, nanti aku angkat dan aku tiriskan nah ini hasilnya setelah aku rendam yang kedua, ini udah agak tebal tepungnya, dan ini aku tes dulu, pennya udah panas minyaknya lalu aku angkat dari penepung rendaman yang kedua setelah itu aku masukkan ke dalam tepung nah seperti ini jadi aku nggak masukin semuanya supaya nanti hasilnya bagus ini aku aduk-aduk seperti ini untuk teknik mengaduknya juga sama ya seperti ini kita guling-guling dan jangan kita tekan-tekan ya karena nanti akan hasilnya bantat kalau ditekan-tekan Nah buat kalian yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang dan ini hasilnya setelah penepungan yang ketiga ini benar-benar keriting banget, udah kelihatan banget maaf, ini gak terlalu jelas nah seperti ini, ini benar-benar keriting banget, kalau kita goreng tuh bakalan keritingnya bagus banget nah seperti ini, lanjutkan untuk menggoreng semuanya ya jadi ini aku goreng dulu aku masukin semuanya tahu yang udah aku tepungin nah ini hasilnya benar-benar bagus dan keriting banget ini hasilnya renyah banget nah agar tahunya tuh matang sampai ke dalam jadi kita gorengnya pakai api sedang aja supaya benar-benar tahunya tuh matang sampai ke dalam seperti ini ya aku aduk-aduk supaya nggak gosong dan juga matangnya merata jadi tahu kentaki ini bisa banget untuk ide usaha juga bisa Untuk cemilan sehari-hari juga bisa Ini benar-benar ekonomis banget Kalau bikin cemilan seperti ini Tapi untuk minyaknya usahain pakai minyak yang banyak dan panas banget ya Untuk menggorengnya supaya hasilnya bagus dan keritingnya benar-benar bagus Nah, ini hasilnya benar-benar keriting kan? Nah, bisa kelihatan saat digoreng aja udah kelihatan keritingnya seperti ini. Dan untuk tepungnya tadi, aku nggak nambahin baking powder maupun soda kue ya. Jadi itu murni tepung terigu biasa. Aku pakai tepung terigu yang proteinnya tinggi. Untuk mereknya sesuai selera kalian aja. Nah, ini aku angkat dulu. Dan aku tiriskan dulu. Setelah itu, mau aku sajikan ini. Benar-benar keriting -benar banget dan kriuk banget. Untuk tahu krispinya, benar-benar rasanya gurih dan enak banget. Ini dia, aku sajiin dulu untuk tahu krispinya. Ini juga enak banget, loh. Kalau ditambah dengan bumbu-bumbu kayak balado maupun barbecue kayak gitu, ya. Nah, jadi ini aku enggak pakai bumbu apapun, jadi aku bikinnya yang original aja, terima kasih udah nonton video ini sampai habis ini benar-benar kriuk banget jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video aku ini dan buat kalian yang belum subscribe tolong subscribe dulu terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum selamat mencoba